Eden Hazard gantikan peran Benzema di musim 2022-2023 Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memiliki rencana khusus untuk Eden Hazard musim depan yang menempatkannya di posisi penyerang utama. Los Blancos berhadapan dengan Klub Amerika dalam pertandingan persahabatan pekan ini. Di pertandingan tersebut, Carlo Ancelotti menempatkan Eden Hazard di posisi penyerang utama menggantikan peran dari Karim Benzema. Tampaknya ini peran yang telah ditetapkan Encelotti untuk hazard musim depan. Di sepanjang musim lalu, Encelotti terbukti kesulitan untuk mendapatkan hasil memuaskan ketika Karim Benzema tidak hadir di tim inti Real Madrid. Beberapa pemain seperti Aesco, Luka Jovic, Mariano, dan Asensio telah dicoba untuk menempati posisi Karim Benzema di lini depan musim lalu, namun tidak ada yang berhasil membuahkan formula efektif. Meski Real Madrid tidak akan mendatangkan penyerang bernama besar baru di bursa transfer musim panas ini, Hans tidak merasa khawatir. Itu karena ia memiliki rencana untuk memberikan kesempatan bagi Eden Hazard untuk memimpin lini depan Los Blancos ketika Karim Benzema tidak bisa bermain. Eden Hazard belum berhasil untuk menunjukkan performa bagus secara konsisten di sepanjang musim lalu. Namun, jika berada di posisi penyerang tengah, kemungkinan ia bisa menemukan sentuhannya kembali untuk mencetak gol. Yang menjadi perhatian Ancelotti saat ini adalah posisi penyerang tengah, dan ia akan berharap Eden Hazard bisa menunjukkan performa bagus di posisi tersebut musim depan. Penampilan impresif Vinicius Junior bikin mantan pelatih Real Madrid kagum. Vinicius Junior tampil impresif bersama Real Madrid sepanjang musim lalu. Ini membuat Santiago Solari kagum dan melayangkan pujian untuk winger asal Brasil tersebut. Memang Vinicius Junior termasuk bagian dari kesuksesan Real Madrid merengkuh gelar bergengsi musim 2021-2022. Dia memberikan kontribusi 22 gol dan 20 assist dalam 52 penampilan di semua ajang. Alhasil, klub berjulukan Los Blancos tersebut meraih gelar La Liga Spanyol dan Liga Champions. Khusus di Liga Champions, Vinicius Junior menjadi penentu kemenangan Real Madrid dalam partai final melawan Liverpool. Dia mencetak gol tunggal Tunggales Blancos pada menit ke-59. Sebiju gol tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Real Madrid memenangi trofi si kuping besar. Ini merupakan gelar ke-14 Real Madrid di pentas Liga Champions yang kian mengokohkan mereka sebagai klub tersukses di Eropa. Penampilan menawan Vinicius membuat Santiago Solari kagum. Mantan pelatih Real Madrid ini pun melayangkan pujian untuk pemain sayap tersebut. Potensinya hanya bergantung padanya, dia memancarkan kegembiraan yang luar biasa, kata Solari seperti dikutip bolasport.com dari Marka. Kepercayaan diri itu, keinginan untuk menang dan untuk maju adalah banyak hal yang sangat disukai oleh para penggemar Real Madrid. Dia juga seorang petarung, dia bukan hanya bakat, dia telah belajar dari semua pelatihnya, misalnya dalam fase bertahan dan itu terlihat. Dia bekerja sangat keras, mengambil bola dan menaikal, sesuatu yang membutuhkan kekuatan besar, tidak hanya fisik tetapi mental dan spiritual. Sebelum ke Arsenal, Gabriel Jesus nyaris gabung ke Real Madrid. Ada kabar menarik datang dari Real Madrid. Los Blancos dilaporkan nyaris mendatangkan Gabriel Jesus di musim panas ini. Striker timnas Brasil itu memang diketahui ingin cabut dari Manchester City. Sang striker ogah menjadi pelapis Erling Haaland di lini serang Man City. Sterling sempat dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa, namun sang striker akhirnya menerima pinangan dari Arsenal. Pakar sepak bola Spanyol, Javier Heras mengklaim bahwa Arsenal sebenarnya bukan prioritas Jesus. Sang striker dilaporkan nyaris bergabung dengan Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Yesus sebenarnya nyaris bergabung dengan Real Madrid di musim panas ini. Madrid mencari striker baru pengganti Kylian Mbappe yang memutuskan bertahan di PSG. Carlo Ancelotti dilaporkan tertarik dengan kemampuan Yesus. Yesus sendiri juga antusias untuk pindah ke Madrid, karena ia menilai Madrid adalah klub terbaik di dunia saat ini dan ia ingin menjadi bagian dari mereka. Namun laporan itu mengklaim bahwa transfer Yesus ke Real Madrid batal karena status yang pemain sebagai pemain timnas Brasil. Di Spanyol setiap tim maksimal hanya boleh memiliki tiga pemain non uni Eropa. Di Madrid tiga jatah itu sudah diisi oleh Vinicius Junior, Edmílito, dan Rodrigo. Alhasil Yesus tidak bisa didaftarkan ke La Liga sehingga transfer sang striker batal di musim panas ini. Mendy tetap di bek kiri, persaingan bek tengah Madrid kian sengit. Merlan Mendy dipastikan tetap pilihan utama di pos bek kiri Real Madrid, hal ini membuat persaingan untuk bayi tengah El Real semakin sengit. Mendi adalah langganan di posisi itu sepanjang musim lalu dan berhasil menyingkirkan Marcelo sehingga pemain Brasil itu pergi musim panas ini. Mendy tampil 35 kali dengan torehan 5 gol dan 7 assist Tapi kejutan terjadi pada laga pramusim ini ketika pelatih Carlo Ancelotti malah menurunkan Anthony Rudiger sebagai bek sayap kiri kala menghadapi Barcelona. Sementara untuk posisi bek tengah, Eder Militao dan David Alaba tetap dipasangkan. Rudiger selama ini belum pernah bermain sebagai bek kiri dan membuat Madrid kalah 0-1. Keputusan itu terbilang mengejutkan mengingat Madrid sejatinya punya Mendy sebagai bek kiri utama. Namun di satu sisi, Ancelotti disebut tengah bereksperimen untuk memainkan tiga bek tengah terbaiknya secara bersamaan. Sebab Madrid bakal punya tiga bek tengah mumpuni musim depan yakni Militao, Alaba dan Rudiger. Saat berimbang dua sama kontra klub Amerika, Rabu 27 Juli 2022, barulah Mendy dipasang di bek kiri. Lalu dua bek tengah adalah Rudiger dan Nacho Fernandes. Menurut Encelotti, keputusan itu dibuat karena masih ada back yang belum fit dari cedera, seperti dani Carvajal. Namun, Encelotti memastikan bahwa Mendy tetap pilihan pertama sebagai bek kiri. Itu artinya persaingan untuk dua back tengah akan semakin ketat karena ada empat pemain berebut posisi itu. Selain itu, ada isu juga demi mengakomodir Rudiger di tengah, ala akan digeser ke kiri untuk menggantikan Fairlawn Mendy.